tak kusangka kau di sana entah dengan siapa sebulan sudah aku mencarimu kasih sungguh aku tak tahu di mana di mana oh kasihku Tutur kata yang tak kau terima Tapi mengapa kau harus begitu Teganya engkau pergi dariku Kembali, kembali, oh kasihku ketika bersama merajut cinta tertawa bahagia kita berdua ku ingin kembali bertegur sabar kasih Tanpa cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bila ada Tutur kata Yang tak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 Hatiku hampa, sunyi sepi tanpa cinta. Oh, kini hatiku hampa, sunyi sepi tanpa cinta.